USD Swiss franc bearish waspadai aksi rebound bias harian pergerakan USD Swiss franc terlihat berada dalam kondisi bearish dan jika diperhatikan harga USD Swiss franc sedang melakukan fase tertekan dengan berada di area support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 Sebaliknya waspadai jika harga USD Swiss Franc terus bergerak ke atas dan menembus level 0.93397 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bullish ke atas menuju level berikutnya pada kisaran 0.93739. Sekian analisa forex untuk tanggal 30 Maret tahun 2022. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212